Okay, sekarang adalah mu malam Jumat Hari tuh hari kami 21 puluh dan kita mau bakar-bakar -baka beef apa lagi ini, ini mas kita makan dulu kita akan ke rumah gini yang di bawah disket konya dimakan lagi Dima. Kan hmm, tinggal kita, <tuk> mau kita skip ke rumah, karena rumah kirim kas. Malam-malam, rutinan, gue langsung ke toilet. Ya, ini ya. itu gue buka-buka-buka. ya Jadi tunggu benahan Eh. Mati. Mati. Itu oh. mati nggak Allah tuh, kami cek ceknya. ini bumbu. itu ya. Itu kentang. Ini bakso. Oh bakso kesukaan. Rambutan eh ini apa ini ini banget di yang, punya, yang punya kita <tuk> yang lain ya aku dia punya aku tahu? jadi kita siapa siap siap. <tuk> dia lagi <nyapain tuk> <itu. tuk> jatuh! Dari, dari, dari oh itu tuh yang menang sama si, di, di, di, di, di. ah dulap, ya sorry ya Jok kita tes super duper ya nggak kegedean berapa udah lima lagi ya sama wow melew kakau gua di atas kok belum udah ya, pedih -pedih nih iya ah, cu wah, pangannya ayo nila, itu, lihat ikat-ingat harus deket ya, kelihatan ikan-ikan ikan itu maaf, ya. Gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, Ini aja lah. Susah ya? Nongeng tahu di sana? Ini klub banget loh. Oh, CCTV CCTV Wah ini di basah. kan Atasnya.